Sallallahu <Sessizuk> 'ala Nabi, Nabi menunjungi mereka lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Ka Kenapa kalian berhenti zikir? Kulna kami hanya nyebut-nyebut Allah wahai Rasulullah Kala, Nabi Nabi ini kan kasyaf tahu kasyaf? ini orang wahabi tidak percaya kalau Nabi kasyaf Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib kata beliau ini ra'aitu rahmatan tanzil aku melihat rahmat turun fa'ahbabtu an usyarikakum fiha maka aku ingin Mendapatkannya bersama kalian Usyarikakum Bersama-sama mendapatkannya Dengan kalian Summa qala Ja'ala Man umirtu An asbir Nafsi ma'ahum Segala puji bagi Allah Yang telah menjadikan Di antara umatku ada kelompok Yang Aku diperintahkan untuk bertahan bersama mereka, maka ini kabar gembira buat ahli zikir. ila hadratin wa wa wa Isa, wa -l -l ini nomor-nomor nanti kita jelasin ya faedah zikir yang pertama Disebutkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, bahwa setiap orang berzikir akan dikerubungi malaikat. Satu, diliputi rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Itu sebabnya ahli zikir disayangi makhluk di langit dan di bumi. Itu sebabnya ahli zikir tiba-tiba orang sayang aja sama dia. Ya. Kenapa dia disayangi? Karena pemilik langit bumi sayang dia. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya robbal alam. Tidak hanya itu, otomatis karena dia bersama pemilik alam yang membolak balik kolbu, maka kolbunya jadi sakinah. Apa arti sakinah? Tenang. Kolbu itu artinya bergerak. Kusak kusuk gundah. Kata orang apa? Gundah gulana. Ente gundah? Gak? Jomblo. <tipasih> Pasti gundah deh ini tiap malam tidur meluk bantal kan. <tipasih> Tapi kalau dia zikir ada sakinah di kolbunya. Insya, insya Allah. Apalagi namanya viral di langit. Antum nggak terkenal di bumi nggak apa-apa. Yang penting terkenal di langit. وَذَكَرْهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ Itu udah berapa tuh? Udah empat ya? Jadi nanti bisa lebih dari 42 itu. Pertama apa? Malaikat. Menghubungi. Hafat بِهِمُ الْمَلَاِكَةِ Jadi antum ini sadar atau tidak, kalau lagi majlis ratib, ratibul haddar, ratibul attas, istighasah, zikir pagi sore, Baca Quran, itu banyak malaikat yang mengerubungi. Ya. Ama kita itu ada malaikat-malaikat khusus. Malaikat itu seneng ditambah malaikat-malaikat rahmah. Maka sejauh yang saya perhatikan, gak ada ahli zikir itu yang miskin. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan, Allah tunaikan. Meskipun terlihat hidupnya susah, tapi hatinya tidak susah. Miskin ini kan konsep berpikir. Konsep berpikir yang tidak pernah merasa puas. Itu miskin. Ya. Antum dulu gajinya 300, puas. Kaya itu. Sekarang orang banyak gajinya 300 juta, masih korupsi. Ya. <tuh> Apalagi yang kedua Orang yang, yang sibuk berzikir Maka semua hajatnya Tadi barusan kita sebut Allah penuhi meskipun dia tidak meminta Kalau tadi hadis muslim Sekarang hadis tirmizi Orang yang sibuk dengan Quran Sibuk dengan zikir Allah cemburu kalau di hatinya terbersit sesuatu, Allah enggak mau. Maka sebelum terbersit, Allah tunaikan apa yang akan dia butuhkan diperlukan. Maka jadi ahli zikir itu agak ngeri juga, Pak. Terbersit sesuatu dateng, tapi kalau antum zikir, kayaknya belum ya. Gawat, Pak. Kalau sudah, sudah masuk zikir dalam kolbu. Allah senang, Allah kalau sudah senang, apa aja mau kita dikasih? Karena mau kita saat itu bukanlah kita yang mau, dialah yang mau. Kalau antum kan masih antum yang mau, zikir supaya dapat ini, zikir supaya dapat itu, jadi masih ada sisi ego, keinginan nafsiyah, keinginan ego, bukan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya pada pengen zikir semua nih, tapi salah niat. Ini banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu sampai hari ini. Jadi, sampai hari ini tidak sedikit ahli-ahli zikir apa yang terbesit di hatinya, Allah kasih lalu. Allah menyebut dalam hadis Imam Ahmad, Imam Baihaqi dan Ibn Hibban dengan riwayat yang sahih bahawa ahli zikir itu disebut ahlul karam. Apa arti karam? Karam, al karami, karim. Apa artinya? Pemurah, mulia. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan saya alamu ahlul jam'il yawm man ahlul karam pada hari kiamat akan dikenal siapa yang disebut ahlul karam faqilah wa man ahlul karami ya rasulullah wahai baginda rasul siapakah yang disebut orang-orang yang pemurah Nabi mengatakan ahlu majalis zikri fil masajid Orang-orang yang suka berzikir di masjid di masjid-masjid inilah dalil kita nanti ada masanya akan menghidupkan majelis zikir selain majelis taklim ini kan taklim nanti ada masa kalau sudah muncul halnya kita nanti zikir bersama-sama di masjid insya, insya Allah ya karena ngaji-ngaji aja dulu ya biar mantep dulu jangan zikir dulu jadi kita berzikir dengan ilmu bukan dengan nafsu pengen begini dan begitu itu maksudnya ya kalau tadi yang pertama orang yang berzikir malaikat mengerubungi itu malaikat rahmat di bumi ada malaikat-malaikat mukorobin di langit. Mereka berbangga-bangga. Bukan mereka ya Allah yang membanggakan kita di hadapan mereka. Satu kali Sayyidina Nabi saw. Kharaja ala <tuh> Keluar ke satu halakah yang ada di masjid. Nabi nggak pernah suruh buat halakah. Nabi nggak pernah suruh buat zikir, tapi sahabat inisiatif buat halakoh lingkaran zikir, lalu mereka berzikir dengan pimpinan seseorang. Nabi keluar, nabi tanya, Ma apa yang membuat kamu duduk bermajelis berhalakoh? Lalu mereka mengatakan, jalehna nasukurullah wa nahmaduh. kami duduk ya Rasulullah untuk berzikir dan memujinya, berzikir dan Memujinya. Fakal atani Jibril. Di riwayat muslim. Ini diulang sampai tiga kali. Allah. Demi Allah. Apakah untuk itu kalian zikir? Untuk itu kalian duduk. Berkumpul. Lalu mereka merasa ketakutan. Jadi mereka ini buat inisiatif majelis zikir di zaman Nabi. Dicecar pertanyaan tiga kali oleh Rasulullah perasaannya gimana itu Pak khawatir dituduh sesat lalu nabi mengatakan bukanlah aku ingin menyalahkan kalian tapi aku ingin memastikan kalian ngapain karena di langit lagi rame atani jibril jibril mengabarkan kepadaku di langit lagi rame kenapa innallaha yubahi bikumul malaikata Allah membangga-banggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat-malaikat mukharrobin. Jadi, orang-orang yang suka membuat majelis zikir, masyhur dia di langit. Maka dulu, siapa almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Ustadz Fulan, Fulan, Fulan, udah banyak dari dulu itu namanya diharumkan, tapi... Kalau sekedar nama harum, kalau enggak rajin zikir enggak harum lagi. Maka harus mengenal jalur pintas, harus kenal siapa yang dizikirkan. Seandainya Allah tidak menyebut nama kita lagi di hadapan mereka, Allah masih menyimpan sirnya dalam dalam ilmunya. Ya. Jadi lebih tinggi pak rifat, itu ada dua zikir menyebut, zikir mengingat. Nah, mengingat itu mesti ma'rifatullah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir menyebut rata-rata cuma cari pahala. Ya, kebanyakan begitu. Tapi berkah juga. Ya. Kurang bukti apa, Pak? Ustaz Arifin itu, ya. Ustaz siapa lagi yang mengajarkan zikir di, di Betawi? Saya dengar dulu ada Kiai Benyamin masih masih aktif, ya itu buat majelis hizib bahar ya, uh, rame ramai orang zikir. Habib Habib kita buat majelis roti haddad, roti attas atas Allah ramekan. Allah yang meramekan bukan dia. Maka aneh jika ada ustadz, habib, kiai merasa tersaingi kalau ada muncul majelis baru itu aneh. Ya berarti dia nggak mengerti politik langit. ya gak ngerti dia, orang begini jahil billah, dia cuma berzikir ingin cari makan zikir bukan cari makan, zikir mau cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, muncul kelompok baru, zikir gak apa-apa, malah seneng kita Alhamdulillah, negeri ini tambah harum dengan zikrullah begitu seharusnya bukan malah merasa tersaingi kita itu marah kalau ada yang membidahkan, ya satu suara dong jangan kayak teman saya di seberang sana datang, adik kelasnya datang, buat majelis diperintahkan guru, apa kata dia lu lapor sama gua urusan apa ya, ini wilayah gua, siapa yang punya wilayah yang punya wilayah kan Allah subhanahu tapi memang kalau kita ngajar di satu tempat, ini adab ada guru tua di sana, kita silaturahim. Tapi seandainya enggak, kita nih orang tuanya kalau tadi orang mudanya. Kita nih orang tua di sana. Ada anak muda baru buat majelis zikir, mereka enggak silaturahim, enggak apa-apa. Justru kita katakan, ya Allah, engkau akhirnya meringankan beban-beban tugasku. Begitu seharusnya, ya. Emang mimpin zikir menurut antum enak, huh? Orang yang berzikir Dengan berjamaah Nah ini dalilnya berjamaah nih Hadis Imam Ahmad Jadi orang-orang yang membidahkan zikir berjamaah Saya meragukan mereka ini Mengikuti sunnah Walaupun ngakunya manhaj sunnah Gak percaya Kenapa? Dalam hadis-hadis yang sahih Hasan minimal Itu selalu menganjurkan zikir berjamaah dalam hadis Anas bin Malik Dibatkan oleh Imam Ahmad Mamin kaumin Tidaklah sekelompok Orang Ijtama'u ijtama Berkumpul Allah, Mereka mengingat Allah Illa nadahum minas sama Kecuali Muncul Malaikat yang memanggil Dari langit apa kata malaikat ini? Kumu maghfuran lakum. Suara apa itu Ustaz? Okay. Kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan maghfura. Diampuni. Qat buddilat sayyiatikum hasanat. Kesalahanmu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dosa dosamu dihapus, kamu dapat derajat yang tinggi. Ini hadis menunjukkan makna apa? Pertama majelis zikir itu diridoi oleh Allah subhanahuwataala. Bukti Allah ridho kita diberi ampunan. Jadi nggak usah khawatir lagi untuk menghidupkan majelis zikir. mau namanya roti bulhada, roti bulatul, ratib roti apa terserah. Ya, nanti kita buat roti al -Hashimiyah. Canda ya, nggak sopan masa saya buat roti sendiri ya. Nanti malaikat akan berseru di langit. Malaikat ini berseru jika diperintahkan. Apa kata dia? Kumu maghfuran. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni. Oh hamba kalau diampuni oleh Allah berarti Allah ridha sama dia. Kalau Allah ridho sama dia, apa aja mau dia Allah kasih? Ya, antum maunya pasti rumah, mobil, gak begitu. <laughs> Bukan itu maksudnya, ya. Nah, maka di sini faedah zikirnya adalah orang yang berkumpul bermajlis zikir diampuni. Dan yang kedua diganti dosa-dosanya menjadi kebaikan kebaikan kita ini kan nggak ada yang nggak berdosa ada di sini yang nggak dosa yang muka-muka ustadz nih dosanya paling banyak kali <laughs> sama kita ya yang penting jangan merasa sok suci aja allah nggak suka itu yang dibaca imam kita tadi apa tadi mereka itu suka sok-sok suci itu ya. itu ayat tadi yang dibaca itu ayat tamparan keras buat kita semua terjadi dialog antara sahabat dan Nabi Allah. satu kali Salman Al-Farisi Salman ini orang Persia Persia Iran Beliau umurnya di atas 200 tahun. Masih hidup, masih seger. Kalau di riwayat Imam Zahabi 250 atau 350, kayaknya 300 agak ribet mikirnya, mungkin 200 kali. Saya punya guru paling tua, udah meninggal 120 tahun kalau nggak salah, masih seger. Nggak tahu tuh, Buya. Syar'i, ya, ya itu berapa umurnya tuh? Ya tua sekali. tuh Orang cuma pengen minta doa beliau aja. Ya? Orang mana tuh beliau? Cemas ya. Ya semoga Allah berkahi beliau. Ketika Salman dan para sahabat berkumpul, ya Allah Hadis Imam Ahmad dan Hakim. Marran Nabi sallallahu Alaihi Wasallam fakafu Nabi mengunjungi mereka lalu mereka tiba-tiba berhenti berzikir. Ma Kenapa kalian berhenti zikir? Kami hanya nyebut-nyebut Allah Wahai Rasulullah. Kala Nabi Nabi ini kan kasaf. Tahu kasaf? Ini orang Wahabi nggak percaya kalau Nabi kasaf. Nabi memandang dengan izin Allah alam gaib Kata beliau, "Inni ra'aitu ar-rahmata tanzil." Aku melihat rahmat turun. Fa ahbabtu an usharika kum fiha. Maka aku ingin mendapatkannya bersama kalian. Usharika kum bersama-sama mendapatkannya dengan kalian. Suma qala alhamdulillahil ladzi ja'ala fi ummati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 Rasulullah berterima kasih kepada Allah karena ada kelompok-kelompok itu. Maka hidupkan istighosah, ratib, hezib. Hidupkan itu, majelis zikir. Torikot-torikot yang tabarah yang sahih, sanatnya kepada Rasulullah. Hidupkan itu. Karena itulah yang membuat negeri ini diberkahi. Hindari merasa lebih baik. Torikot dengan torikot tidak boleh merasa lebih tinggi. ya Itu cuma, cuma metodologi. Maka torikot yang sesat yang merasa dirinya lebih hebat daripada kelompok yang lain ya, Boleh merasa torikot kita bagus Tapi tidak boleh merasa lebih baik Dalam artian lebih sohih Lebih benar, yang lain nggak benar. Nah itu bid'ah itu ya Ibnu Qayyim menyebutkan 100 macam zikir ya, Lebih pertama manfaat zikir ya. Karena syaitan wa yuqmihu wa wa Orang kalau berzikir maka syaitan tertolak. Ya. Jadi kenapa kita ini kesetanan? Karena kurang zikir. Jadi kalau antum melihat ada orang zikir terus mu, uff, begitu itu bukan kesurupan. Itu namanya hal, apa namanya, atau wujudan. Dia berteriak lagi zikir, itu bukan kesetanan, atau antum melihat ada orang zikir keras, la, la, il, oh, oh, oh, itu gak apa-apa. Itu hal yang terjadi sama dia. Cuma kalau saya senangnya sekarang zikirnya lembut. Kalau dulu masa masih muda banget, sekarang muda biasa. Dulu masih muda sekali, saya senang zikir keras. Bahkan kami seminggu itu ada tiga kali majelis zikir keras. Lah, dah, hiluh, begitu. Kepalanya udah kemana-mana itu. Ada kawan kita yang sudah guling-guling, nangis, menyebut nama Allah. Allah, Allah. itu rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak apa-apa itu. Cuma jangan di tempat yang orang belum mengerti tentang itu. Kayak di masjid ini kan belum terbiasa. Ini kan masjidnya, masjid ma alap juga nih. Dulunya jangankan itu kunut aja susah di sini ya. Imam kunut aja di sogok dulu biar gak kunut ya. Tanya nih sama imamnya. Annahu yurdzirrahman azza Orang kalau zikir Allah ridha. Ada yang lebih tinggi dari ridha Allah. Antum kalau sudah diridhai Allah, mau ke langit ketujuh boleh, mau masuk sorga boleh, Tapi mati dulu. Yang ketiga ayuzilalhamma anil qalb. Kenapa ada orang gundah gulana? Karena zikir tidak masuk menjadi benteng dirinya. Maka syaitan itu kan mengalir di seluruh darah, bisa setan. Cuma syaiton tidak sanggup masuk ke jantung. Namun karena darah sudah kotor, itu darah yang masuk bekas dia. Itulah yang membuat kolbu kita gundah. Jadi zikir rutin, zikir itu gak usah banyak-banyak. Zikirnya yang rutin, pagi, sore, pagi, sore, ada sholat, dirutinkan terus begitu. Nanti akan muncul cahaya, Berlapis cahaya, berlapis cahaya. Begitulah terus, lama-lama dia kuat-kuat. Jangan langsung sekali hantam 70.000. Ya boleh juga kalau sering 70.000 itu bulanan mingguan. Misalnya kita buat majelis khatam 70.000. Sekali seminggu boleh. Jangan sekali setahun 70.000 nya. <usuman> ya. Yang keempat orang yang zikir maka di kolbunya ada kebahagiaan ia jelib dapat menarik energi bahagia orang-orang ya, yang murung ini kurang zikir ya. ini wajah-wajah galau ini kurang zikir ini ya. kebanyakan nonton youtube annahu yunawwirul wajha walqalb orang kalau zikir karena kalbunya berseri-seri wajahnya pun berbahagia ya. walaupun air matanya menetes tapi dia menetes dengan kebahagiaan emang bisa nangis tanda bahagia? bisa ya? coba ibu-ibu itu waktu dulu nikah nangis kita tanya, kamu sedih neng? Enggak, aku bahagia. <laughs> Jadi ada tangisan baha, bahagia. Annahu yuqwil kalba wal badan. Orang ahli zikir itu kuat kolbunya dan badannya. Jadi antum yang sakit-sakitan mulu. Dikit-dikit capek. Itu kurang zikir. Karena kalau zikir, kolbunya tenang. Tenang. Orang kalau zikir kolbunya tenang, kalau kolbunya tenang maka badannya akan stabil, imunnya oke. Okay. Ya. Nah, ini kesukaan antum nih ya, zikir itu menarik rezeki. <laughs> Anahu yajlibur rizqa Zikir itu menarik rezeki, cuma salah paham rezeki itu tidak hanya yang zahir, ada yang batin. Yang zahir, duit, rumah, tanah, pakaian, kendaraan. ini, ini beda Ada orang zikir, zikir saking banyaknya zikir, dia kemudian berkhidmat tuh zikir, tapi dalam khidmat untuk zikir dia terhalang oleh kendaraan maka Allah lihat orang ini butuh kendaraan, Allah adakan kendaraan untuk dia lain dengan kita kita mau beli kenderaan zikir dulu beda ya modus ya. itu modus torikot al -modusiyah. torikot begini udah ketinggalan ya. pengen ini zikir itu torikot jadul bukan torikot ma'rifatullah Tariqot begini Allah nggak ridha. Kamu zikir bukan untukku tapi untuk kemauanmu. Kalau yang pertama tadi lain, dia khidmat untuk zikrullah. Dia kurang kendaraan, Allah adakan kendaraannya. Ya eh, Basit, dia kurang pasangan, Allah nikahkan dia ya. NT Al-Jomlowi ini. Dia kurang apa? Kurang makan, Allah cukupkan makannya itu kalau sudah khidmat. dompetnya kurang tebal. Allah tebel kan dompetnya, tapi jangan dimulai dari dompet, Wah, dompet tipis nih zikirullah, ini beda ya, jadi orang ahli zikir ini nggak pantas mikirin mobil, nggak pantas, orang ahli zikir nggak layak, nggak patut dia mikirin rumah, nggak patut. Orang ahli zikir gak seyogyanya dia membicarakan dompet, gak seyogyanya dia ngurus-ngurusan begitu. Allah yang urus, jamaah yang urus nanti. Allah ilhamkan kepada jamaah, jamaah ngomong, disinilah ahli zikir diuji. Nanti antum yang khidmat zikir, ujiannya cuma dengerin aneh. Kita rajin zikir nih, buat majelis zikir. Allah ilhamkan seorang kaya, dia ngomong, ustadz, kiai. Buya, nanti kalau saya dapat rezeki saya beliin rumah dan mobil. Nanti begitu. Itu ujian, Allah sengaja tes-tes. Di tesnya orang, dia ahli zikir atau pengen sesuatu dalam zikirnya. Kalau dia ahli zikir, dia cuek aja. Ah, oh kita digombalin orang. Ya. Orang kalau susah kan ngomong begitu tapi kalau udah punya, eman juga nih duit masa dibagi-bagi sama orang, dia kan kerja ngapa-ngapain yang kerja aku, si ustadz cuma doa-doa doang ah gak usahlah, amplop ajalah 500, ya salam minta kaya, ngasih amplop ustadznya segitu kan doanya minta dunia akhirat itu kejadian, ngasih ah, ustadz berubahkah niatnya Apakah dia tadinya yang berharap kepada Allah, sekarang berharap kepada makhluk Allah. tuh Tipis-tipis. Kalau lagi zikir yang kebayang amplop, nah, orang kaya, atau ketika zikir teringat Allah yang maha memberi zikir. Kalau matahari terbit, purnama pun tidak terlihat, bintang-bintang hilang. Allah itu pencipta sang surya dan dia tidak pernah terbenam. Dia selalu bercahaya. Seharusnya dia tidak tertutup oleh awan-awan tadi. Itu kan awan itu yang datang. Pak Kyai, doain saya. 6 bulan lagi beli rumah. Oh, banyak teman saya yang kemudian diprank merasa diprank oleh orang kaya enggak boleh itu bukan dia yang ngomong ya jadi antum kalau ngalamin itu bukan dia yang ngomong dia lagi dipinjam lisannya oleh Allah bahwa sang ustadz jika dia istiqomah Allah akan cukupkan keinginannya kebutuhannya bukan keinginan ahli zikir itu sudah nggak ada keinginan dia butuh apa Allah kasih butuh apa Allah kasih kan kebutuhannya ahli zikir ini macam-macam datang sendiri aja ya nggak dibuat-buat itu ente lagi butuh apa Basit butuh pasangan hidup ya niatnya bener ini anahu yaksuz zakir al muhabta wal Zikir ini membuat ahlinya dipakaikan oleh Allah Haybah. Maka ahli zikir nggak perlu pakai jimat. Antum yang tuh punya jimat bakarlah jimatnya. Ngapain lagi? Ya? Pakai ajalah lah zikir pagi sore istighosah rotib tuh cukup udah. Nggak bisa nggak sempet sholawat sholawat itu adalah jimatnya badan. Jadi kalau nyimpan-nyimpan di buku, di kopiah kan ada tuh ditaruh di sini. Ya. Ada yang ditaruh di baju, ada yang bajunya dirajahin. Antum kira aneh nggak ngerti? <tuh> <tuh> Udahlah, simpen aja itu. Nggak ya. perlu begitu-gituan. Kita ini sudah ahsan takwim. Struktur di tubuh kita ini, dalam diri ini, sudah sangat canggih. Kalau sesuai dia dengan proporsinya, komponen di badannya, yaitu zikir, maka dia akan menarik tanpa perlu ada alat-alat penarik. Ya? Walaupun muka kita pas-pasan, nggak ada masalah. <gadu -tuh> ya, Jadi tolong nih kawan-kawan, bedakan zikir dengan ilmu hikmah ya ilmu hikmah itu untuk yang tadi-tadi ilmu hikmah itu cuma jalan supaya orang nanti kecewa sama jimat, kecewa sama raja kembali kepada aw. Allah. Saya punya dosen dulu, dia mantan mursyid hikmah, jadi ahli buat raja, terakhir jadi pengamal torikot kodir ya. Kata dia bosan bergantung ke tulisan. Bosan bergantung ke wirid Bosan bergantung ke angka-angka Kita bergantung saja kepada Allah Wusul dia langsung Udah meninggal sekarang ya, Karena COVID Tewas juga Alhamdulillah dia meninggal Dalam keadaan cinta kepada Allah dan Rasulnya Orang yang ahli zikir Dibuat Manis oleh Allah sual halawah Dibuat menarik oleh Allah. Kalau menarik di sini nih bahasa majazi, sesuatu yang manis ada semut nggak? Ya, benar, ada semutnya. Semakin banyak gulanya, semakin banyak semutnya. Bukan semut, semut. Ya, semakin dia manis, semakin Allah kumpulkan sang semut semut. Kenapa kita datang kepada guru kita yang ahli zikir, ahli ilmu? Karena kita ingin dapat manisannya. Ya. Semoga kita termasuk semut-semut yang begitu. Syukur-syukur. Ya, antum termasuk yang manis itu ya. Tapi ada yang manisnya permanen, disedot-sedot habis. Dia harus update lagi, upgrade lagi. Tapi sayang sekali, ada yang belum manis sudah kemudian merasa manis. Bahkan sekarang ingin menyaingi guru-gurunya. Muncullah kemudian mursid-mursid palsu. Ya di Torikot banyak. Pak. Di zaman Abah Anom dulu ada sembilan mursid palsu. Beliau Abah Anom masih hidup. Ada sembilan Pak mursid palsu. Mantan muridnya ngaku jadi mursid. Bahkan meremehkan Abah Anom banyak. Jadi nanti jangan heran kalau ada orang yang ngaji sama saya nanti, nanti saya nggak tahu sekarang ya, nanti jelek-jelekin saya. Ah, mau belum nyampe, cuma nggak apa-apa. Orozi oh, sesat, nggak apa-apa. Terserah ente. Kita tidak diminta untuk dikenang amal kita. Guru sih sedih muridnya khianat. cuma itu kan takdir Allah. Kita pulangkan kembalikan semua kepada. Allah, kita cuma berdoa semoga kita tidak jadi murid yang khianat. Ya, ada yang gak diangkat jadi mursid. Setelah wafat, ngaku jadi mursid, itu pengkhianat juga. Itu, nah, ini banyak sekarang. Begitu, saya gak mau ini terjadi pada kita. Maka, walaupun saya kolektor ijazah tarekat ke mursidan, tapi tidak satupun yang saya kembangkan di luar-luar. Paling di majelis tertutup saya buang, karena nggak mau terjadi pergesekan toriko. Karena psikologis orang bertorikot ini merasa bangga dengan torikohnya. Dulu waktu saya bertarikat sama Nia, saya mengaku, uh, ini torikot paling cepat. Lalu upgrade nak uh, kayaknya ini paling mantap. Ada suluk 40 hari, 10 hari di torikot sebelah nggak ada. Pindah torikot lagi, bukan pindah upgrade torikot lagi. Wah, ini kayaknya lebih gampang nih, gak perlu pakai suluk-suluk nih. Ngaji lagi, begitulah terus. Ternyata kolbu ini gak pernah puas sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya pengalaman bertorikot macam-macam dan setiap masuk torikot tertentu merasa ini yang cukup, ini yang cukup. Maka, setelah sekarang Allah... Dewasakan dikit-dikitnya Saya menghindari itu ya. Maka yang antum kan ada yang Naksabandi, ada Ba'lawi Ada yang Qodiriyah Ada yang, yang Shaziliyah Ada yang gak jelas Ada Idrisiyah, saya lihat Ada torekot baru juga nih Torekot Al-Barawiyah <tuh> Paling lucu di sebuah pertemuan torikot banyak orang-orang torikot sholat maghrib datang berlombalah mereka pengen jadi imam karena berharap nanti memimpin zikir dipimpinlah oleh salah satu orang torikot yang torikot lain marah Beda, ah, torikot kita beda tuh ngapain ente begitu ya Para seharusnya dinikmati aja mau di depan pakai apa zikirnya, ikuti Nah, ini yang saya hindari ya itu ciri-ciri torikot ego, torikot nafsiah, ya. bukan torikot ma'rifat, torikot ruh ya, dalam ruh biasa aja udah basit, cukup nah terakhir saya bacakan nomor 9 kalau di Ibn Qayyim yuwarrithul ruhul islam Orang ahli zikir pasti kolbunya penuh cinta. Jadi kenapa antum ketemu sekelompok orang ngaji, ngaji doang dia, gak ada zikirnya. Kerjaannya nyalahin orang, ya. karena dia kurang zikrullah. Kalau dia sering zikrullah, di kolbunya yang penuh cinta, mahabbah. Mahabbah itulah ruhul islam. Mahabbah itulah inti orang beragama. Mahabbah itulah yang kemudian Allah menciptakan segala sesuatu karenanya. Dengan mahabbah itulah Allah sampaikan seorang hamba kehadiratnya. Dengan mahabbah itulah Salahuddin Al-Ayubi menaklukkan perang salib. Muhammad Al-Fatih dibimbing gurunya Al-Mursid Al-Kabir Ibn Syamsuddin memenangkan perang menaklukkan Konstantinia. Tapi spirit ini sekarang dihilangkan banyak orang jualan khilafah tapi dia meninggalkan tasawuf dan zikrullah ya. Saya kembalikan kepada Ustadz Jomblo kita ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Terima kasih Buya atas materinya. Sedikit Buya uh, ingin bertanya. Bicara tentang zikir, ada zikir fida atau zikir tebusan. Itu Buya uh, sedikit tahu tuang uh, penyiasannya Bu Ya. Zikir fida. Kalau di Torikot Naksabandiyah. Begitu juga Qadiriyah. Atau Tekien. Atau Khalidiyah. Disebut dengan zikir khatam tahlil atau ataqah. Zikir pembebasan dalilnya banyak ya man qala la ilaha illallah, akhiru kalami la ilaha illallah, jannah siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk surga lalu supaya dapat hak la ilaha illallah Imam ad Suki, Imam As-Sanusi menjelaskan dalam kitab mereka kitab akidah Sunusia Dusuki disebutkan faidah zikir 70.000 disebut zikir itqun minan nar membebaskan hamba dari api neraka ya itu disebut zikir fida nah namun imam ibnu arabi punya zikir fida yang lain dengan solawat. imam syafi'i zikir fidayanya 4000 kali khatam quran kalau saya enggak banyak-banyak Zikir Fida itu zikir Ma'rifatullah. Kenali yang engkau sebut, maka engkau diselamatkannya. Selesai. Masalahnya kenalnya gimana? Ya, <tuh> cukup. jamaah ada yang ingin bertanya? Langsung pertanyaan ya. Fauzan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi <coughs> Alhamdulillah uh, Bu ya Saya ingin sedikit bertanya Tentang zikirnya para Abiyah Seperti uh, Zikirnya Nabi Adam alaihi salam hmm. Kemudian zikirnya Nabi Yunus alaihi salam la Ini zikir yang harus diawali dengan uh, apa namanya uh, bimbingan guru atau Cukup dengan uh, Mahabbah kepada para ambiyah baik, Sekian baik. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Makki Al-Madani Beliau lama di Mekkah, lama di Madinah Waktu di Madinah Beliau dapat ijazah Kemursidan dari Syekh Al-Qutub Al-Shahir Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Sammani Tariqahnya Samaniyah Torikot Samaniyah itu gabungan dari Qadiriyah dan Khaluatiyah, Naqshubandiyah, Anfasia, dan beberapa Torikot yang lain. Beliau mengajarkan kepada Syekh Abdul Somad, zikir itu ada yang umum namanya zikir hasanat. Kapan aja boleh? Karena cinta. Ada zikir yang darajat. Apa arti darajat? berzikirnya dengan teknik tertentu, kaifiat tertentu, ijazah tertentu. Kenapa begitu? Frekuensi kolbu kita tidak sama dengan kolbu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Nabi seperti Nabi Yunus, Nabi Adam, mereka tuh Nabi kita bukan. Supaya kolbu ini dapat mengikuti kolbu mereka. Maka ada namanya kaifiat, kaifiyah, bahasa kitanya tata cara. Tapi AC disebut bahasa Arabnya mukayif, apa bahasa Inggrisnya? Air conditioning apa? Ya, pengkondisi udara gitu. Kalau diterjemahkan, maka kaifiat itu dalam bahasa psikologi disebut conditioning sebelum zikir. Ini yang mahal dalam toriko. Jadi apa yang membuat zikir toriqoh bisa bertahan, bisa berbeda dengan zikir orang biasa, ustadz yang tidak bertoriko, orang bertoriko itu punya conditioning. Misalnya gini, al-fatihah, gitu ya, ilah, ilah Itu semua namanya conditioning, mengkondisikan kalbu supaya siap mengikuti zikir supaya pikiran ikut kolbu bukan kolbu ikut pikiran ini ciri-cirinya kalau kolbu ikut pikiran apa kalau lagi zikir pikirannya melayang mi araj. ya tapi kalau kita kondisikan kolbu dengan baik akal dengan baik akalnya ngikut kolbu yang jadi imam kolbu tinggal bapak pilih yang mana untuk kalau lagi di motor, di mobil, di bus, di kereta, kita zikir, hasanat, umum. Tapi kalau kita lagi di atas sajadah, gunakan kaifiat. Disebut zikir darajat, zikir yang dengan zikir itu Allah angkat nanti. Kira-kira begitu ya, silakan diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya dari Jati Asih Kota Bekasi, Bu ya. Pengurus MWCNU Jati Asih kemarin, Bu ya, ya. Ya. Saya mau bertanya, Bu ya. Saya pernah bermubahalah pada satu seorang ustadz yang mereka itu membid'ahkan yang kebiasaan kita bertahlil jikir Lalu uh, dia sedang berceramah, saya bilang begini dalam hati saya, "Ya Allah, kalau memang dia membidahkan kebiasaan kami yang suka tahlil dan jikir ya Allah kalau memang tahlil dan jikir ini bidah biar saya yang mati atau dia yang menduduh itu kebetulan satu bulan dia meninggal Bu Yah habis sholat subuh gitu hmm. nah ini hukumnya apalah Bu Yah gitu kan izin jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngeri kali hmm. Panglima Banser, ya, <tuh> <tuh> mubahalah itu sebaiknya dikurangi ya, karena mubahalah itu menunjukkan perbedaan yang sudah tidak dapat disatukan. Saya kalau ketemu begitu, saya menghindar, takut mubahalah itu terjadi. Berarti ini sudah nggak bisa disatukan, malu di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti saya takut mubahalah Emang kita takut Bersumpah dengan nama Allah Enggak ini nama terlalu berat Kalau kita mubahalah Yang dianjurkan itu Dengan ahli kitab Dengan siapa Dan lafaz mubahalah itu Ganas sekali Nabtahil kami Bersumpah kalau bahasa orang kita sumpah pocong sumpah sial, sumpah kutukan yang sumpah ini akan membuat hancur binasa dirinya dan keluarganya sekian keturunan, itu kan bahaya itu bahaya Nabi diperintahkan begitu karena alkitabnya kitabnya rese gak bisa lagi diapa-apain ini masih sesama muslim jadi saran saya ke depan jangan diulang ya Terus hukumnya gimana? Itu kan kertek namanya di hati. Itu kan bukan kita juga yang buat. Nah ini ujian juga. Merasa sakti enggak? Ya. Yang mematikan seseorang kita atau Allah? Ini contoh nih. Dalam hikam. Sawabikul himami la tukhriku aswarul akhdari. Himmah yang kuat batin yang dahsyat itu maksudnya tidak akan bisa merobek menghancurkan dinding-dinding takdir gak akan bisa maka dia mati bukan karena kita yang ngomong tapi Allah pinjam kalam kita matilah dia karena itu kan ngeri juga tuh ya si abang kita dipinjam Allah lidahnya untuk matiin orang contoh gini saya ambil pisau, kita tusuk seseorang. Kalau Allah bilang gak mati, gak mati. Apakah saya yang kemudian nusuk orang lalu bikin dia mati? Enggak. Ini cuma asbab aja. Ini cuma cuma asbab. Contoh lain nih. Hantu melihat ada orang pinter. Bukan pinter dukun ya, orang cerdas. Ini bakal jadi orang hebat, nih, ter terkenal ini. Terkenallah dia beberapa tahun setelah kita ngomong pertanyaannya. Dia terkenal karena kita ngomong? Bukan, Allah tadi pinjem lisan kita tiga tahun lalu. Allah pinjem lisan. Setelah dipinjem Allah ngomong lewat lisan, nanti orang ini akan terkenal. gitu Benar terkenal dia bentar bakal mati, mati deh. tapi bukan karena kita yang ngomong, tapi kita lagi dipinjam, itu namanya khatir bahasa arabnya apa? khatir rabbani khatir, kalau dia berkalam, kalamnya sama dengan kun kalau sudah kun apa aja terjadi ya tapi kun ada dua, ada kun ahli zikir, ada du kun hmm beda-beda tipis tuh gitu bang ya, jauh-jauh dari jati asih <laughs> ya satu lagi, baik yang mana tuh, yang sana belum tuh yang sini belum, boleh? Yang nah, boleh dioper, next, nanyanya pakai kertas aja ya, ente bagi kertasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, assalamualaikum. Saya Tamrin dari Sepatan, Tangerang. Ya. Izin bertanya tentang eh, Tarkud Dunia, Tarkul Makhluk, dan salah satunya dengan terakhir Tarkus Syaiton. Saya lupa satu lagi eh, perjalanan untuk menuju ke sini. Bukankah itu melalui eh, ranah tarbiah-tarbiah dari guru-guru kita, gitu, Ustadz? Ya? Hmm. E, pertanyaannya adalah untuk kita atau saya pribadi yang kaum awam itu Seperti apa tarbiyah yang paling e, mudah untuk dimulazamah untuk yang seperti ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Al mar'u ala dini khalilih. Begitu kan hadis yang kita sudah hafal Seseorang itu dinnya, agamanya, akhlaknya, paradigmanya akan terbentuk dari khalilnya. Siapa yang jadi teman dekatnya? Bisa jadi mursidnya, nya, komunitasnya. Ya Kita ini sebenarnya boleh punya apa aja pak? Bapak boleh punya rumah seribu, punya cincin di semua tangan lengkap, Brr, ngeri juga ya. Punya apa aja boleh, yang penting nggak masuk ke dalam kolbu, ini masalahnya. Ciri-cirinya apa? nggak susah kalau ngasih orang. Dia kalau ngasih nggak ngerasa dikurangi. Dan tidak merasa memiliki, hanya merasa dipinjamkan Allah. Nah ini yang berat saya aja belum berhasil itu Pak. Tapi sedang berlatih, kita berlatih. Ini yang disebut zuhud hakiki. Zuhud hakiki ketika selain Allah ditalak tiga dari kolbu. Bukan berarti kita kemudian gak, bukan dengan dunia. Jadi saya ulangi, Bapak boleh punya kendaraan sebagus apapun. Banyak-banyak boleh, bagi-bagi kita lah ya. Boleh apa saja, tapi jangan mobil itu masuk ke kolbu. Inilah anehnya, mobil masuk rumah nggak muat tapi masuk kolbu muat pak aneh ya kan? cirinya apa? antum sholat kepikiran mobil nggak? tuh muat dia rumah apalagi kepikiran pasangan, anak, kerjaan, itu semua yang membuat Allah tidak ridha, Allah itu pecemburu coba istrinya kalau cemburu marah-marah mulu kan? istri kita lihat di kolbu kita ada selain nama dia Kecuali istrinya sudah faham bahwa suaminya boleh menikah empat, <laughs> ya. Karena kadang, kadang kan nggak mau faham, tapi sefaham fahamnya pasti dia cemburu, pasti cemburu. Aisyah aja yang sehebat itu cemburu, ya Ummu Salama aja cemburu. Ma Aisyah kan mereka ini dua grup istri Nabi, ada partai Aisyah, ada partai Ummu Salamah. Ada yang di luar itu namanya Zainab binti Jahash, nggak mau udah ikut ah urusan kalian, saya ini dinikahkan Allah akadnya langsung dari langit, saksinya Allah dan Rasulnya, kata Zainab binti Jahash, nggak mau ribut-ribut sama Aisyah dan Ummu Salamah, karena bagi dia cukuplah Allah yang mengakatkanku, udah cukup itu bagiku, berarti cintanya aku, cintanya Rasul dari Allah. Sedangkan Sa'idah Hafsa Sa'idah Aisyah dan Ummu Salamah mereka masih merasa harus namaku yang dominan di kalbu Nabi, kira-kira begitu. Maka Nabi kemudian bermunajat, "Ya Allah, untuk membagi badan aku sanggup. Untuk membagi harta aku sanggup. Haza fi amlik. Tapi untuk membagi hati aku tidak sanggup. Engkaulah yang Maha Sanggup." Jadi adil di dalam itu bukan adil secara secara kolbu nggak mungkin, adil secara fisik dan materi. nah Kembali ke yang tadi, itu urusan rumah tangga nggak boleh masuk ke kolbu, nggak boleh masuk. Itu sebabnya ketika Sayyidina Umar melihat anaknya Abdullah bin Umar nikah dengan perempuan, itu lupa ngaji dia, nggak masuk majelis lagi. Umar bilang, train. Umar kan begitu pak Umar itu mursid Rasulullah lalu Abu Bakar Umar mursid ketiga di zaman itu Asistennya Rasul Kata Abdullah bin Umar Aku masih cinta pak Cerain Aku masih cinta pak Cerain kalau nggak saya bawa ke Rasul Disidang di depan Rasul Akhirnya kata Nabi Abdullah Sudahlah ikutin ayahmu karena ayahnya dapat izin berbicara dengan Allah bahwa anaknya ini kalau lama-lama sama istrinya tidak akan menjadi baitul ilmi, rumah ilmu sekarang kita kalau baca hadis pasti diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya itu rahasianya, jadi Umar ini tajam benerlah kata orang Arab al-ilmu maktu'un baina fakhizail mar'ah yang ngerti bahasa Arab jangan diterjemah ya. Ilmu kadang terhalang kalau orang belum bisa memilah-milih ketika dia menikah. Ya, ketika belum bisa memilah-milih. Jadi kalau udah mateng baru. Ya, kalau ente udah kematangan Basit. Cukup ya? Wiyah satu Apa? lagi terakhir wiyah terakhir. Hmm. Ada pesan dari Bapak Andi dari pasar kemis. Apakah jika ingin masuk torikoh itu dengan cara keinginan sendiri boleh bu ya? Atau dengan sholat hajat terlebih dahulu dan bolehkah masuk keluar masuk torikoh dengan torikoh yang sama atau beda? Mohon penjelasannya bu ya. Biasakan mau memutuskan belajar apa aja, sholat istighoroh dan hajat, karena ciri-ciri orang-orang yang sukses minsa dan tilmari ciri-ciri orang yang sukses dalam hadis Tirmizi dan Ahmad dia banyak istikharah. Istikharah itu meminta Allah yang milih bukan kita yang milih. Ya. Apalagi bertorikot, kawin aja nikah aja kita beristikharah. Jadi istikharah bukan hanya mau nikah. Untuk teman hidup, teman tidur, teman makan, teman jalan. Untuk teman menuju Allah mesti istikharah. Ya. Terus boleh nggak keluar masuk Torikot? Isilakan, ya, emang Torikot artinya apa? Jalan, jalan itu untuk ditempuh bukan untuk dipeluk peluk. Wo, oh, saya tinggal di jalan aja deh, gitu. Maka Torikot naksabandi Kodiri Idrisi, jangan itu diberhalakan jangan tinggal di tengah jalan nanti dilindas orang orang dan nyampe usul kepada Allah dia masih bangga saya naqsyabandi, saya kodiri, saya idrisi saya sazili. mau sampai kapan nanti ngomong begitu di zaman rasul kan gak ada kodiri, naqsyabandi, idrisi, ya tijani yang gak ada yang ada cuma al muhammadi nabi yuna muhammad sallallahu alaihi wasallam maka toriqoh kita gak boleh menghalangi kita kepada Allah Torikoh itu seharusnya membuka jalan kepada Allah. Jadi kalau kita bilang, saya pakai jalan ini, kamu boleh pakai jalan yang lain. Keluar masuk, gak apa-apa. Tapi keluar masuklah dengan istikharah dan musyawarah. Jangan pakai nafsu. Ya, Dan gak ada jaminannya ustad terkenal itu lebih usul dari ustad gak terkenal banyak kok mursyid-mursyid mastur tidak terkenal tapi kalau dididik oleh beliau bisa sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala cukup ya barangkali itu semua bapak ibu, sahabat-sahabat ikhwan akhwat villa semoga kajian kitab ini diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala ya? mohon maaf dari saya seperti biasa, tidak usah salam-salaman semoga Allah